Ini kita mau main Oke. Style Hello. Itu Oke, Uh -huh, Oke. Oke. <laughs> I'll never ever dia hilang, hilang, hilang, hilang, hilang, hilang, hilang, hilang, hilang, hilang, hilang, hilang, hilang, 잘 놀다 aku kan Amin ini ini nah. apa ini ke Karena apa ini Di Buat takut Aku Tangan berlaku Bisa si. tuk -tuk. Ya ya sih, Kok biasa sih Kan ayo mau beres siapa sih buat